ketemu lagi bersama kita di sini di papuvanka. Nah kali ini kita sama tim Turing bubble lagi uh, berada di pantai Punggur. Tuh ada yuk Gebi lagi jongkok. Yuk pindah yuk udah penuh yuk. juga kan lagi buat konten juga ya. Aduh bahaya. Uh, Channelnya apa? Oh di TikTok. TikTok. <laughs> Itu depan ada. Eh, uh, Malin, hai Malin. Hmm, itu ada M MCK. Akunya MCK, apaan tuh? MC Kementerian, maksudnya. <laughs> Depan ada dista lagi bawa apa tuh? Buat Cirok, ya? <laughs> Tanggok kata orang Bangka. Tanggok? apaan? Rencana malam hari ini kita camping di sini. Di Pantai Punggur. Cuk keren dan aktivitas nanti malam uh, dijadwalkan mau uh, mancing dan ada juga yang mau uh, nangkok kata orang atau orang bangka nanggok itu apa ya bahasa Indonesia ada yang tahu apa komen di bawah di komentar ya jangan lupa pokoknya pantai ini cukup eksotis Slotik ya dan cantik. Eh di sana ikan ini ada ikan di sini nongol-nongol. Di sini tadi tuh. Tuh tuh, airnya jernih. Benar-benar bener benar. Airnya jernih banget. Jadi buat Anda, buat seperti semua yang ada di luar Bangka, yang pengen melancung ke Pulau Bangka atau ada rencana ke Pulau Bangka, jangan lupa jadwalkan juga di Pantai Pulau Punggor. Tuh, ada ikan trius. Tuh, tuh, tuh, tuh. Tapi kalau kita deketin si itu, dia bakal melancong. Sumpah, keren. Tuh. Kita bermain air. Hari ini style kita... Hmm, anti air. Tapi sayang, udah sedikit gemericik Air turun dari, dari atas. Apa itu... Malin, gimana antar malam? Jadi, nangkok. Malin, dek sini dong. Ting, Cantik. Nanggok sini ya. Oke lah, biasa kita aktivitasnya nanggoknya di Pantai Pukan eh. Sekarang di Punggur. Eh, siapa lu? Tuh, udah ada. Uh, masyarakat yang lain juga selain tim kita yang hadir. Kita Zoom. Alin, pernah sebelum, pernah pernah Kami lewat utang, lewat hutan, Anda kan orang hutan. Tuh. <laughs> Pawangnya. Gila, keren, sumpah. Tuh. Widi, yang lain udah siapin joran. Rencana mau mancing. Tuh, belakang si, belakang itu uh, bukit, bukit twing. Kayaknya kita harus merapat ke tepian dulu deh. Wah, tenda belum di belum dibangun. Oh, pondok ya, pakai pondok. <laughs> pakai pondok, maksudnya pakai gazebo, gazebo yang ada di situ. Tuh, keren-keren. Tuh, orang mau mancing. Mancing di mana, Bang? Mancing di mana? depan. depan situ, dari, dari mana, Dari mana? Dari pangkal Dari pangkal Baru nyampe berarti, yuk. Ah, dapat duyung di depan situ. Amin. <laughs> duyung. <Napoleon. laughs> <Dari Napoleon. laughs> Oke. Okay. udah udah merangsek ke tengah. Oke, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Cuman ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, udah mati yuk nggak hidup dong aneh udah bisa isi uwe ah. bentar guli bisa ngegang besar rumahnya nih nih, nih. udah udah papa langsung nah itu, namanya timun laut atau tripang, ah dia dia kencing ya. cari makan. bisa, mahal lagi. mau makan. cari apaan? cari udang. Udang. udang di pasar banyak. Beda. Gitu, ya? hmm, malam hari ini kita camping, bareng jodin Bebel. tuh ada yang oh. lagi berjudi. Judi ya, kalian ya. Sudah -sudah Judi, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, pantai hai, hai, hai, hai, hai, hai, Jadi, eh uh, malam hari ini hai, ada di pantai hai, hai, kita hai, camping. Kita lihat blok yang satu ini. Tuh, kalau blok satu ini isinya tuh mak-mak. -ma. Ma -ma. Mak-mak, maksudnya yang udah tua-tua. <laughs> ya. Maaf blur tuh siapa nih kok ngeblur ya Bang blur kan oh, <laughs> -blur ada Bang Ian Sancin Alhamdulillah. tuh gimana nikmat malam hari ini kita camping Waduh luar biasa nikmatnya dengan angin sepoi-sepoi begitu dinginnya di pantai Punggur yang kalau malam hari tak indah karena gelap sama sekali ya, ya, ya. sore tadi udah sudah, Sudah. Hmm. tapi menjelang gelap sore itu agak remang-remang Karena ada awan hitam Teman bekas hujan Bekas ya, ah, ya bekas. bukan mantan ya <laughs> Siap mantan. Target malam hari ini apa nih? Target malam ini kita tidur nyenyak Kita tidur nyenyak agar besok pagi kita bugar kembali Joran gimana joran? Ah, besok Siap. pagi kita luruskan joran kita Dari lurus kalau bisa melengkung ada ikannya di ujung Amin gitu ya. Amin, amin. Soalnya mak mak sebelah sini uh, bumbu rempah kuningnya udah siap. Sudah disiapkan. Hmm, kita coba cek dulu nantik. tim mak mak. Tuh, oh, ya, tuh. Ini ada Kak Ina. Oh, ya, mantas. Kak Ina lagi ngapain Kak? Ngerujak ya. <tuk> <tuk> ada yang di belakang tuh ada Maklin. Um, ada, <tuk> ada, <Bang Iwan. tuk> ada Pak Iwan. Ayo makan minum. Makan minum. Ayo, makan minum. <tuk> makan, minum tuh kan tim sebelah sana tuh heboh di ada dia, siapa dia, ini ya desainer apa? kita ya <laughs> ada ya Gembi hmm. lupa apa tuh wah wow. promosi endorse endorse endorse nggak ada itu kalau ano oh, hewan tuh Coba jam. ada ada lilin ya yeah. ah. nah, mak ada lilin ma dipenjum, siapa dipenjum, yang bereks, dipenjum, beraksi dipenjum, ma? ada mak dipenjum. mak beraksi oh. waduh Batang. eh lupa deng di sini tadi hasil buruan kita sore di pantai tuwing ini pantai tuwing pantai punggur kita tarang wah pekat sekali itu ada apa di dalam <laughs> kita coba cungkil-cungkil Kita coba cungkil-cungkil Ada apa di dalam Wah Ini hasil buruan kita tadi tuh Tuh Hasil buruan kita tadi Yang rencana tadi kita mau tangkap udang Tapi dapetnya uh, Gamat Atau teripang Rezeki anak soleh ya Oke okay. Ready? Hai, bagaimana hasil tangkapan Anda? Aduh, anda hari ini. hari ini teripang. Tapi teripangnya uh. belum tahu nih kawet satu apa kawet. <tuk> Kawan-kawan. Enak aja kawet, asli itu. Asli ya? Oh asli. asli hasil laut. Asli tapi uh -huh. itu. Kalau teripang. <tuk> ya, uh, yuk, kalau teripangnya hasil dari bukit singkep mungkin KW oh, ya oh, kalau ini ya. asli <laughs> <laughs> oke okay lah apa tuh pokoknya keren keren keren asik mantap des. mantap